Aku mengabdi kepada Tuhan bukan karena takut neraka, bukan pula karena mengharap masuk surga, tetapi aku mengabdi karena cintaku padanya. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bekarlah aku di dalamnya, dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, tampakkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menimbahmu demi engkau semata Janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi padaku Tuhanku, tenggelamkan aku dalam cintamu Hingga tak ada sesuatu pun menggangguku dalam jumpamu Tuhanku, bintang-bintang berkelip-kelip manusia terlena dalam buah itu terrelap pintu-pintu istana pun telah rapat tertutup Tuhanku demikian malam pun berlalu dan siang pun datang aku menjadi resah gelisah apakah persembahan malamku kau terima hingga aku berhak merenggut kebahagiaan ataukah kau tolak hingga aku dihimpit duka demi kemahakuasaan-Mu Inilah yang akan selalu kulakukan selama kau beri aku kehidupan. Andai kau usir aku dari pintumu, aku tak akan pergi berlalu karena cintaku padamu sepenuh kalbu. Wahai kekasih hati, hanya engkaulah yang aku cintai. Beri ampunlah pembuat dosa yang datang ke hadiratmu. Engkau harapanku, kebahagiaan. Dan kesenanganku, hatiku telah enggan mencintai selain dirimu. Aku mencintaimu dengan dua cinta: cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta karena diriku adalah keadaan senantiasa mengingatmu, dan cinta karena dirimu adalah menyingkapkan tabir hingga engkau kulihat. Pujian bukanlah bagiku, tapi bagimulah pujian untuk semuanya Ya Allah, semua jerih payahku dan semua hasratku di antara segala kesenangan-kesenangan di dunia ini adalah untuk mengingat engkau Dan di akhirat nanti di antara segala kesenangan adalah untuk berjumpa denganmu Begitulah Halnya dengan diriku seperti yang telah kau katakan Kini perbuatlah seperti yang engkau kehendaki Wahai oh Allah Apa saja yang akan kau karuniakan kepadaku Berkenaan dengan dunia Berikanlah kepada mereka yang memburunya Dan apa saja kebaikan yang akan kau karuniakan kepadaku Berkenaan dengan akhirat Berikanlah kepada hambamu yang beriman, karena aku hanya mengharapkan kasihmu Tuhan. Kekasihku tidak menyamai kekasih yang lain, bagaimanapun juga tidak selain Dia di dalam hatiku. Kekasihku gaib dalam penglihatanku dan pribadiku sekalipun, akan tetapi Ia tidak pernah gaib dalam hatiku walau sedetik pun. Wahai Tuhanku, apakah engkau akan membakar hati yang mencintaimu, lisan yang menyebutmu, dan hamba yang takut kepadamu? Bila waktu ini berakhir, bila esok mata terpejam, dan bila Allah memanggil untuk kembali, lekaslah, lekaslah kau hampiri cintamu itu, dia menunggumu dalam keridoan saat hidup dalam kebimbangan gelisah tak bertepi kemana langkahmu akan pergi wahai Zat yang Maha Tinggi sesalku tiada ku hampiri Engkau dalam setiap langkahku ampunilah aku dan rengkuhlah aku dalam buayan kesucianmu jika di hadapanmu itu adalah Ka'bah Engkau pasti lupa akan dunia dan jika di hadapanmu itu adalah Allah Maka engkau akan lupa segala-galanya Kecuali hanya dia Itulah cinta hakiki Alangkah buruknya orang yang menyembah Allah Lantaran mengharap surga Dan ingin diselamatkan dari api neraka Seandainya surga dan neraka tidak ada Apakah engkau tidak akan menyembahnya Aku menyembah Allah lantaran mengharap ridho nikmat dan anugerah yang diberikannya sudah cukup menggerakkan hatiku untuk menyembah-Mu. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari hal-hal yang memalingkan aku dari Engkau dan dari setiap hambatan yang akan menghalangiku mengabdi kepadamu. Ya Tuhan, tenggelamkan diriku ke dalam lautan keikhlasan mencintaimu, hingga tak ada sesuatu yang menyibukkanku selain berpikir kepadamu. Tuhanku, tenggelamkan diriku ke dalam lautan keikhlasan mencintaimu, hingga tak ada sesuatu yang menyibukkanku selain berpikir kepadamu. Ujadikan engkau teman bercakap dalam hidupku, tubuh kasarku biar bercakap dengan yang duduk, isimku biar bercengkrama dengan tolanku, isi hatiku hanyalah tetap engkau sendiri.